Wow lihat teman-teman Wih banyak sekali mainannya wih, Lihat, di sini ada seperti hewan teman-teman Tapi kotor sekali Wah lihat Wih banyak sekali lumpurnya Wow lihat teman-teman Wih ada hewan lagi Wah di sini ada apa ya Lihat wih ada seperti pistol teman-teman Di sebelah sini ada apa lagi nih Wih Seperti hewan lagi teman-teman Wah Kita bersihkan bersama-sama teman-teman Biar kelihatan mainan apa semua ini Wih Wow Lihat Di sini ada mainan mandi bola teman-teman wih, wih Kita bersihkan mainan yang kotor ini Di permainan mandi bola teman-teman Wah Kita mandi bersama-sama Wih Ikan teman-teman, wah. Mari kita mandikan. Iya. kita cuci. Iy, Ternyata ikan teman-teman. Wow lihat. Ternyata ini ikan lumba-lumba teman-teman. Ini sekali. Wow. Kita simpan di sini dulu teman-teman. Wah lanjut bersihkan lagi. Wih, lihat di sini ada hewan, teman-teman. Kira-kira apa ya? Mari kita bersihkan bersama-sama. Wow, keren sekali. Wih. Ini namanya hewan harimau, teman-teman. Wah, wow, keren sekali. banyak teman-teman kita bersihkan satu persatu kita cuci di permainan ah di bola teman-teman ini keren wow ini namanya hewan sapi teman-teman ada warna putih sapi warna putih teman-teman wah keren kita kumpulkan di sini teman-teman wah lihat wih ini seperti burung teman-teman. Wow, keren sekali. Kita cuci teman-teman. Wah, wow, kotor sekali. Ih, kira-kira apa ini? Wow, lihat, ternyata ini angsa teman-teman. Wow, keren sekali. Wow, lihat teman-teman. ada angsa di sini. Kita kumpulkan bersama teman-teman. Wow, masih banyak teman-teman mainannya. Wih, kita ambil yang kecil dulu. Wih, lihat kotor sekali. Kita manikan di sini teman-teman. Wih, seperti biasa di permainan mandi bola. Wih, lihat ada apa ini? Wih, ini namanya hewan kerbau teman-teman. Wow. Kumpulkan bersama mainan yang lain, teman-teman. ih masih banyak lagi. Wow, ini apa, teman-teman? Wah, wow, lahirnya panjang sekali. Wih, kita kumandang oh, kita cuci sini, teman-teman. Wow, lihat ternyata ini hewan jerapah teman-teman, wih keren, wah sudah bersih teman-teman, wih kita lanjut lagi, wah ini kira-kira apa ya, wih lihat besar sekali teman-teman, wow kita mandikan di sini teman-teman, wih ini dia berenang, wah kira-kira apa ya, kok bisa berenang? kita cuci di sini teman-teman. Wih, wow lihat ini namanya bebek teman-teman. Iya sekali, wow ada bebek teman-teman. Jadi -teman. kita lanjut lagi. Kita lanjut untuk yang kotor lagi teman-teman. wih apa ini? ada hewan, sisa satu teman-teman. Wih keren, kotor sekali. Kita cuci dulu. Wih masih kotor. Sudah sekali teman-teman hewan yang ini. Wih lihat, ini namanya hewan beruang teman-teman. Wow keren sekali. Wih kita kumpulkan di sini teman-teman. Wih wow. Ini seperti pistol teman-teman Wow ada dua pistol Mari kita bersihkan bersama teman-teman Wih lihat Dan sekali Mari kita coba kita, kita, kita, kita, kita bersihkan bersama teman ternyata benar teman-teman ini namanya pistol mainan ya teman-teman wih yang, yang satu mana ya wah hilang. wih teman-teman wow lihat ada dua pistol mainan di sini teman-teman wih kita kumpulkan di sini semua wah tinggal satu teman-teman kita cuci dulu kira-kira ini apa ya wih besar sekali wow kita cuci dulu dengan kita bersihkan di permainan mandibola teman-teman wih, peraturan apa ya kotor sekali sampai susah dibersihin wih, lihat ini namanya topeng teman-teman wow, lihat topeng penjahat wow sekali, wah kita taruh sini teman-teman. Wih lihat banyak sekali mainannya. Wih sudah bersih semua. Wow sudah bersih semua teman-teman. Wih keren. Saatnya kakak pamit. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya teman-teman. Dadah.